Aku melihat ke kamera apa gimana? Ah oh, melihat ke kamu. Mea ada di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan juga di Youtube dan Spotify setiap hari Senin dan Kamis jam 4 sore. Masalah? Emang ada? Sudut pandang cerdas menyadakan masalah.